Gerai vaksinasi di suku pedalaman di wilayah hukum Polres, Halmahera Timur. Di salah satu hutan di Kabupaten Halmahera Timur, terdapat sebuah dusun di mana terdapat kehidupan suku terdalam. Mereka juga butuh herd immunity dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, Polres, Halmahera Timur, bekerja sama dengan dokter dan dibantu oleh personil yang berkompetensi dalam bidang tersebut, mendatangi pemukiman mereka sebelum dilakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu dilakukan registrasi pendaftaran selanjutnya dilakukan screening oleh dokter guna mengetahui kesehatan daripada orang yang akan divaksin dalam tahap vaksin berhubung suku tersebut masih menggunakan bahasa pedalaman sehingga harus diterjemahkan oleh salah satu personil yang berkompeten dalam bahasa tersebut. kepala sakit ini tegang leher kepala sakit setelah itu dilakukan penyuntikan vaksin oleh salah satu personil Polres Sulawesi Timur yang berkompeten dalam bidang tersebut. Setelah giat vaksinasi tersebut selesai, Kapolres Halmahera Timur juga memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga sebagai bentuk apresiasi bersedia melakukan vaksin. Perlu disampaikan bahwa pada awalnya, masyarakat suku pedalaman Tugutil ini susah sekali untuk divaksin, bahkan tidak percaya dengan adanya COVID-19. Namun, berkat pendekatan kepolisian melalui program inovasi pelayanan terpadu Satu Atap yang dikenal dengan Pelaiksa Kospeto, masyarakat suku saat ini sudah mau divaksin dalam rangka mendukung program pemerintah. Bungami, bodoh Gotu kutil lokal mi vaksinoka. Bapak Kapolres Halmahera Timur, Dedi Yoboa Ino, ini vaksin Hongini Cakakia. Kami Dusun Titipah suku Tukul telah melaksanakan vaksinasi. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Halmahera Timur bersama rombongannya yang telah datang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Ayo vaksin. Ayo, vaksin.